Himpitan hidup hari ini termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjaman uang online. Amin, ya rabbal Amin. Oke, sebelum memulai video ini aku kembali pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja, ya. Dan salam sukses selalu. Dan kami dari channel YouTube Info Pinjol Terbaru. Pengen memberitahukan kepada kalian bahwasannya kami tidak pernah memberikan dan meninggalkan nomor kontak apapun. Jadi apabila nanti ada yang mengaku-ngaku dari channel youtube info pinjol terbaru Maka fix itu adalah penipuan Ya, Jangan ada lagi yang menjadi korban penipuan Baik pada hari ini kita pengen ngebahasin OJK dan Kominfo Yang baru-baru ini ketemuan Apa sih hasil pertemuan dari pihak OJK dan Kominfo Terkait tentang aplikasi pinjol saat ini dan bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi pinjol dari aplikasi A, B, C, dan E? Dan apa perbedaan aplikasi pinjol legal dan ilegal? Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini. Oke, baik. Ini dia hasil pertemuan dari OJK dan KEMKOMINFO. Kalian bisa melihat disitu ya dari liputan 6.com. OJK dan kominfo bertemu bahas pinjol. Ini hasilnya. Baik ya, Liputan 6.com Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika berkoordinasi untuk menangani pinjaman online, ilegal. Lagi-lagi yang dibahas yang ilegal. Ya kan, langkah ini untuk meningkatkan pelayanan dan memastikan perlindungan kepada masyarakat. Hari ini banyak masyarakat kita yang terjebak, yang ketipu dari tenor, ketipu dari jumlah pinjaman, dan akhirnya hari ini yang belum mampu melakukan pembayaran, banyak yang sudah disebar datanya ke seluruh kontak yang ada di handphonenya. Lanjut dulu, pada Jumat 26 Agustus 2022, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirja Aditya Waswara bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika. Pertemuan tersebut membahas beberapa hal diantaranya adalah evaluasi penanganan pinjaman online ilegal Penyelenggara sistem elektronik yang baik dan teratur yang diharapkan dapat melindungi masyarakat dan konsumen Serta tata kelola data baik di dalam yurisdiksi nasional maupun data kelola data cross border Ya, Jadi aku pengen membahas tentang Uh, apa sih intinya saja ya langsung Supaya nanti kita sama-sama bisa tahu apa sih isi dari pertemuan ini Oke okay, baik ya kita pengen tahu ya Jurus teranyar OJK atasi pinjol ilegal Berdasarkan pertemuan terakhir OJK dan pihak Keminfo Di sini sebelumnya Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang baru periode 2022 sampai dengan 2027 sudah menyiapkan strategi untuk mengatasi masalah terkait pinjaman online ilegal. Terkait dengan yang ilegal akan kita tangani bahwa mereka itu kita lakukan upaya untuk mereka apply menjadi peer-to-peer -peer lending yang legal. Ya, yang ilegal itu akan di, Seperti apa kan kita nggak jelas Kita nggak tahu dan kita masih menunggu Katanya yang belum terdaftar Ini sepertinya akan, di, akan Diberikan beberapa persyaratan untuk menjadi legal Ya kan kata kepala eksekutif Pengawas perasuransian Dana pensiun lembaga pembiayaan Dan lembaga jasa keuangan lainnya Pak Ogi Prastomiyono Dia menjelaskan Sistem perizinan pinjol ini Akan berbeda dengan yang sebelumnya Ya, prosesnya akan disederhanakan. Perizinan pinjol akan dibuat satu atap. Jadi nanti mungkin ke depannya uh, daftar aplikasi pinjol yang memiliki status legal, yang memiliki status terdaftar dan berizin di OJK akan bertambah. Sementara kemarin Pak Presiden Joko Widodo, ya, kemarin sempat viral bahwasannya Indonesia darurat pinjol. Memerintahkan kepada seluruh instrumen yang mengatur keuangan termasuk di dalamnya AFPI, OJK, Kemkominfo, agar segera merapikan terlebih dahulu semua aplikasi pinjol yang hari ini masih berstatus legal OJK. Agar jangan ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan, agar jangan ada lagi aplikasi pinjol ilegal yang menyebarkan data debitur yang belum mampu melakukan pembayaran. Jadi, si ini mungkin maksudnya baik ya? Kan, pihak OJK pengen... Hmm, Membuat dan menyederhanakan aplikasi pinjol yang hari ini masih legal itu menjadi legal. Jadi kalau saran aku sih sebelum memberikan mereka itu izin ada baiknya kita mungkin merapikan terlebih dahulu 102 aplikasi pinjol legal OJK hari ini. Dan hari ini banyak dari saudara-saudara kita itu yang merasakan ya bagaimana ditagih itu dengan cara yang mungkin. Mungkin melanggar beberapa peraturan yang sudah ditetapkan oleh api. Misalnya dari jam penagihan, itu yang pertama. Dan yang kedua cara penagihan. Hari ini semua aplikasi pinjol legal OJK itu tidak boleh melakukan teror, intimidasi, penyebaran data, dan lain sebagainya. Dan banyak dari teman-teman kita itu yang mengeluhkan hal yang seperti itu. Jadi saran aku. Ya, sebelum menambah kembali deretan aplikasi pinjol legal OJK yang ingin mendaftarkan aplikasi mereka, itu ada lebih baiknya ketika kita evaluasi saja ulang kembali peraturannya dan kita evaluasi lagi aplikasi-aplikasi pinjolnya. Kalau aku sih sependapat, oke okay, ya, pinjol ini salah satu merupakan ya terobosan baru yang mungkin edukasinya masih cukup kurang untuk masyarakat kita. Apakah uh, menelpon di luar kontak darurat itu diperbolehkan atau tidak? Apakah menelpon kontak darurat yang mungkin hari ini sudah diuber-uber ya, yang ikut-ikutan disuruh sama aplikasi pinjol legal OJK-nya untuk menjadi debt kolektor lapangan untuk menyampaikan pesan kepada si A, si B dan C agar segera membayarkan tagihan itu boleh atau tidak? Ya, banyak yang hari ini masih sepertinya abu-abu dan memang harus kita perjelas. Ya, sesuai dengan perlindungan konsumen kemarin banyak yang mengeluhkan juga aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK ini Yang masih melanggar ya beberapa ketentuan-ketentuan hukum yang sudah diberlakukan Jadi aku mendukung ini sepenuhnya karena memang memudahkan masyarakat untuk meminjam uang Tapi aku juga ingin memberikan saran khususnya dari jumlah segi bunga 0,4% per hari masih cukup tergolong besar Itu yang pertama Dan yang kedua jumlah apa, tagihan denda dan tagihan biaya penagihan Aku berharap itu tidak dibebankan kepada debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Dan gue yakin 99,9% subscriber kita ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang ingin menyelesaikan semua permasalahan hutang di aplikasi pinjol ini dengan cara melunasinya. Hanya saja memang kekuatan dan kemampuan ekonomi kita hari ini yang belum cukup, dan belum mampu untuk menyelesaikan itu semua. Oke, kita berharap OJK terus bisa bergerak. Kemenfo terus bisa men down semua aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Dan AFI bisa mengeluarkan peraturan-peraturan yang terus mengikat antara kedua belah pihak. Ya, hari ini yang banyak dirugikan itu...